baraqadu ala kulli niyatin sholihah wa ala manawa bihi salafun sholihun Allah, al al al al al Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Wa salatu wa salamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mahmud Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyin wa mas'ud Amma ba'du Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang akan tansah Kau hormati, setayu kimawan Wabil khusus Janabil Karim, kiai Ahmad Munawir Pengasuh Masjid Faitun Najah bahagia Haji Abdullah Abdurrahman Ali, Kyai Haji Muhaimin, Kyai Haji Munif, Kyai Haji Muslim dan uki Kyai Haji Ali Masar, Masdar, Masdar lan sedaya para alim ulama ingkang rawuh ingkang menikah. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya wukul oleh suan dengan niki telat nopo pas Hah? pas yang kondok telat kualat gue kalau ini di teko pengajian orang tahu telat mesti pas Gue pernah pas teko pas bubar pernah gak <laughs> <Gye, laughs> pernah pas teko durung di bayi kopi langsung kon munggah pernah kita mau dikini ini <laughs> yang papa ini yang penting pas kita bangkit, nanti yang enak itu yang pas-pas kelopbuan nyorai enak kesesekan nyorai enak, yang enak napa? Alhamdulillah. Gini apa? Alhamdulillah kita bangkit. Sambil naik ngaji tuku apa? Tuku kelambi kok kelopbuan enak betul? Ah, kesesekan kopi ah enak betul. Betul enak, yang enak apa? Alhamdulillah. Sambil nyetar gelombang radio. Di mana pas, suaranya bening. Mungkin apa? Setelahnya setelannya pas, suaranya kemeresek. Insya Allah. Mungkin saya Wong Urip teng ancaman niki. Kata sing urip itu kemeresek. Mungkin apa? Laki kenapa? merkoh akeh sing orang. Alhamdulillah. ora pas, Alhamdulillah. Mungkin apa? Mungkin apa? Mungkin apa? peringatan-peringatan Mungkin kita Mungkin apa? Mungkin gelombang. Amin atau Amin Kepengen ke haki gelombang Supaya urip pulau jengan Bening cemengkeling ora kemersek Alhamdulillah Amin Allah Umar salim yang menegok kita ngilingi peristiwa besar Isra' wal-mi'rat kita panggil yang di Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa saking masjidil haram tak pundi masjidil haram itu tak pundi oh itu kelirang apa Mekah kita panggil saking Mekah itu tak Palestina. Niku perjalanan sing cedak. Niku tebi. Alhamdulillah, adik adik apa adik masya Allah, alhamdulillah Ula waddi kali orang menikini, ula waddi jani Bagi sakti-sakti Lalu orang beling wedi, kaya rujak kok Gini apa ye? Ula kondor rujak beling, pecel ano, pecel kawat Rujak ini apa? Sambilnya aspal masih ye Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. Nabi diperjalankan asro subhanallah di asroh abdihi, maha Allah, subhanaku kalimat itu takjub. Sambil nek kita cerita, sing mengagumkan, sing sambil aneh heran, subhanallah, anak kejadian yang mengagumkan, subhanallah, kita bangkit. Ambil ayat niki dibuka dengan subhanallah di maha suci Allah takjub yang telah memperjalankan hambanya biabdihi kandil nabi ini ku ab, abduhnya kusuh Allah hamba ini kusi saat mulia-mulia ini sa, sampai Nih kandil nabi kaya nopo pun tetap hamba ini kusi sampai puji pol silahkan tapi tetap harus etikot kita kandil nabi ini ku abduhu wa suluh salu nabi salu ala nabi ya nabi salam Ya Rasul Salam, Ya Habib. Ya ya, wa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuh, Thumma shtofahu habiban bari an nasami Saluh ala ala Nabi. Ambil kanjeng Nabi ini, ku istimewa, mulia mulya ini makhluknya gusti orang sing madani kanjing Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Geh, niku wajahnya istimewa, ahlaknya istimewa, ibadai istimewa, salulah Nabi. Neng tetap hambane gusti, utusane gusti, bawaan anaknya, bawaan napo-naponnya. Gila bangi? etikat kita Allah Subhanahu Wa Taala ahadun somadun lam Allah esa tidak beranak dan tidak diperanakan Alhamdulillah etikat yang telah memperjalankan hambanya Lailan di waktu malam masjidil haram menuju masjidil Aqsa mungkin-mungkin masjidil haram Aminullah ma Aminullah Sakit haji utawa umroh, amin atau ma? Kepengen sambil cepet haji umroh, pengen, pengen. Kalau ijazah purun purun Kalau ijazah neono tonggonin sambil nalar berangkat haji utawa berangkat umroh sambil melu ngeterke, g, g. Melu ke, begitu jamaahnya budal, medal saking dalam diadani, terus di dungani diangkatah, kabeh dorangkulan tangis-tangisan, merguara pisah sampean tak ajar di dungani, purun langit diwacong ya. ayo, bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma minal katutin nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat, Allahumma minal, Ya Allah muka-muka kula, Alhamdulillah Maka malaikatnya dulu sambian heran, Iki singlian-liannya tangisan merguara pisah kok sambian malu jaluk katut Masya Allah, katut kiwai. amin untuk wabarakat, amin untuk wabarakat Allahumma. Allahumma minal, ini diiling-iling, ini kula ijazah hakin jendengan namung khusus nek ono tonggonin jendengan Ngeterkin di tonggonin jendengan lungo umroh utawa haji, kita pake Netong nah, gak mati aja coba wocow. Tongo ini nah, mati Arab diberangkat, noy mina katu tina, katu tenang gini. Gimana bang? Muka-muka panjang umur kape, sehat kape, haji umroh, ziarah kating Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallam Ya Rabbi. Ya Rabbi Sali ala Muhammad ya Rabbi, ya Rabbi Ya Rabbi Sali ala Muhammad Ya Rabbi Beligh na Ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi anchor ya ya anchor ya Rabbi, Amin nah, ini diperjalankan minal masjidil Haram, ilal masjidil Aqsa. Saking Mekah no, di? Perjalanan ini nek, dia, nek biasa. Numpak Onto, numpak, Unta ini, numpak, ini, kedemak, kedemak ini. numpak Onto Onto pulang pergi. saya Mekah dan Palestina berangkat, manggil mulih-mulih. Palestina Mekah niku dua bulan bener, kan? jadi kira, -kira mangkat ke 1 Desember, mangkat Bali Januari, masya Allah. pulang pergi ini 2 dua bulan. Neng kanding Nabi bawetan. dalu terusnya tem Mekah sampai subuh terusnya subuhan, sakit subuhan tengah Mekah. Dulu niku perjalanan tekan Sidratul muntaha. selalu ada nabi. nabi. pertanyaannya ala Nabi. Pertanyaan nih, bisa biso. bang, Oke, perjalanan umumnya ini kok dua bulan pulang pergi kanjeng nabi kok sakit? Hanya dalam tempo singkat, sakit. Mergok apa mergok ngajiin nabi, bodo melaku piamba. Selalu ada nabi. Selalu ada nabi. Neng kanjeng nabi diperjalankan oleh Allah subhanahu Kursi Allah yang memperjalankan. Kursi Allah ini ku mesti bisa innahu ala kulli syain. kita begi. Gede begi. Sampai yang sing nongi langsung no dua bertahan, tanpa sebab gede sakit. Geng, sing beskon 2 tipe anjlok kata, kita panggil. Mila Allah maha bisa, Allah ala kulli syain, wong sing sehat mati, ana bara, ana bara, wong sing sakit loroh, cari dokter nego wes, keluarkan iklumbok ape. Iki sulamane Israel tekong, geng, wong ini, subhanallah, dokter eleko do, iki tindani, orang suwe mage. Belangkat, keluarganya kumpul kapal, kok subhanallah dokternya mulih malah dokternya sehingga mudhar Nah, sakit betul, kuasanya khusus, gimana panggih? Singhwis mangkik mangkik larat, khusus yang paling sehat-sehat, singh sehat mati kakak, gimana panggih? Sampai kita niku kaget nih, kalau kabar ada sehat, seto. Pak kaya ina inna inna wa inna ilahi razi mau bengi mau ikut tes baik sak jam yang lalu iku bar badminton mbak aku bareng lu ngobar bareng mbak pulau kok sakit sakit di kok iso yo pertanyaaniku kok iso yo aku <tanya> nah, iso niso mawon tidak bangke ulkape kersane krusi allah nah Kanding nabi mboten berjalan piambak. Nek berjalan piambak kurang pergi dua bulan. Tapi diperjalankan oleh Allah sak kersane Gusti Allah. Gusti Allah kuwasa. jam ya setengah jam ya iso, sak menit ya iso. Alhamdulillah. kita okay. lho, Percaya sampean. Percaya? Subhanallah walhamdulillah. ha illallah wallahu akbar illa billahil aliyil ladhi allah <tuh> <tuh> <il uma> <wavelength> Adem Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaikumussalam. perjalanan itu Nabi, kan timing khusyola di mall yakin nih teh kendaraan sing jenengi buruk. Napa? Buruk-buruknya itu napa? burok kok melpunong ini rak burok ini kecepatan nih lem layu lem laku ini ukal barki kayak gilat tekan subhanallah muka-muka desa Pak burok amin untuk emak amin sampai nombak burok medun sawanan gue Lu kok cepet menurut ini neng di Nabi nanti dimulyana di negusya Allah kuasa sakit Alhamdulillah dalam perjalanan niku kan di Nabi diper, ditunjukkan oleh Allah diperlihatkan di ringkasan Allah kejadian-kejadian sing -kejadian istimewa gambaran-gambaran sing -gambaran terjadi tentang di masyarakat diantara ini apa? dituduh gambaran wong niku tandur pari niku sawah tandur pari niku subhanallah pun dipanen buat tukul melih, dipanen melih nangguk terus ngotot terus panen duduk panen melih, terus duduk masya Allah ajaib banget Ajaib belum, kan? wong nandur sepi san itu kadang-kadang nunggu panen, bes kedisian wereng, anak berak, anak berak, panen tinta ini ya allah sesuatu tak Panen tak panen Eh kedisian apa? Masya Allah, niki kan tidak pun dipelesannya alamat sing boten ngotong, alamat sing niki panen dicukuk rukul benih, aman juga terus boten barbar alhamdulillah, Bingung kan tidak pun Gambaran kabaran, heran maklut kali malaikat Jibril yang mengancam perjalanan kanjeng Nabi niti buruk yang sebelah kanjeng Nabi Jibril ini ngalamat ini gambaran nopo kok nanti tiang panen dipanen tukul mele dipanen tukul terus mutan barbar ini nopo oh ini gambaran ini yang sing berjuang visabi diang sing ngamal visabi nila ini ngamalin ini ganjaran ini mutan pedot dijukuk tukul menet dijukuk tukul terus Alhamdulillah amin Allah Amin ma, sambian kau apal Quran, orang sini apal Quran, oke, oh, Sampean apal Quran, sampean gadah murid, muridnya sampean sampai didik, sampai jadi apal Quran, makin yang muridnya sampean niku mojo, sampean oleh, Alhamdulillah, muridnya melain dua murid, muridnya moco guru ya oleh, sampean ya oleh, terus bukan pedot terus tekan ya milki ama, Amin ma, Aminullah ini lo bayangani samimt lo Syekh Abdul Qadir Jailani Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu niku terus ganjarani sing ibadahiku lagi dengan pikantuk ganjarani terus gini apa nge? gini apa nge? gini anaw pertanyaan ini sing golongan salaf apa golongan kholaf? salaf lo betul salapi nih salapi ku salah pikiran golongan apa? salapi ku kawin nyalah-nyalah orang bidah, bidah, bidah, kangkemmu niku bidah kabeh. Ngene bae. Raimu kuwi bidah. Nah, niki salah pi salah apa? Salah apa? Salah pikiran, Da. Nek salah niku golongan yang lalu dari kita niku salah. Nah. Zaman Imam Syafi'i Dipertanyakan, di golongan salaf kali kholaf, kali yang belakangan niki, Ganjarannya akeh dimulyani dijawab Mulya salam kenapa mergosan ajaan poncedo atusan tahun untuk ganjaran kibadaya waidewi Alhamdulillah Alhamdulillah kita panggil eh? si Abdul Qadir Jalan Isam sekitar tahun 600 hijriah tapi murid itu sampai tekan dinoniki jutaan Teng India Teng Pakistan Teng Afghanistan Teng Uzbekistan Tengpundi-pundi Tenggapa Arab Tengpundi pun sampai tekan Teng Indonesia Alhamdulillah tarekat naksa bandiyah wal qadiriyah tarekat qadiriyah niku melu dalane tarekaté mulangane Syekh Abdul Qadir jalan niku piambae untuk ganjaran terus mboten pedhot gini napa nggih nggih alhamdulillah la para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala kanji Nabi diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil aksah nitih buruk nitih napa perjalanannya kalbarki kayo kilat ini dalam perjalanan niku diketa ada gambaran macam-macam diantara ini ku, wow. wong sing berjuang visabilitas yang sing ngamal visabilillah ganjaran ini mau oleh terus senajan pun sedo oleh terus Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Allah Amin Allah nomor loruk ketok melih gambaran melih ada wong lanang ini wong lanang yaknah apa yaknah ini orang genah gitu pake okay. Pengelanaan ini kuda mangan mangan dongarop ini kuantan piring isinya daging sing sehat. Sebelah ini kuda, sing singgatan ro sing singgatan? sing gaten bro, sing gaten nih kubrimbon. Cara merigi nabok, eh, eh Banser kena takonik kubyang guyung. <laughs> Kalau senang kalah Banser ini sebelah iki terus geng. Banser ini sebelah iki ya ini, nah, nah duri iki ini serban. Sebelah ini, apa? Sebelah ini, apa? Dua ribu dua Alhamdulillah. Nah, kita pergi daging singkatan itu, kenapa? Apa ya? Cakai lah Kenapa? Belatung, nih. Nah, pergi daging sehat. Sebelah ini, udah daging singonok. Belatung ini dulu. Aneh, sing tidak kok malah Sing belatung, aneh, betul aneh mboten ana daging sehat, seger, bersih, sehat, bergizi, kok malah sing dipangan nih malah sing belatungan Kira-kira nek mangan nih gue bahaya mboten? Ning malah seneng subhanallah. Heran kanjeng Nabi. Kok oh, aneh wong iki, wong yaknah mesti. Wong apa? Ya. bang wong ana daging sing sehat kok sing dipangan sing apa? belatung Tanggut kalian malaikat Jibril. Jibril. Niku napa niku? Oh, niku wong sing napa? gambaran itu yang sing duwe sah ini buatan pernah disenggol malang golek wong wedok liyaw dalanan ada apa? ada apa? teka wongnya yang di ingilani kita pake undui Sahur atau disenggol malang golek wong liyaw naudhu billahi namil dikai kabaran katus ngoton daging sing belatungan kok malah dipangan naudhu billahi ini yana sing doyan lo raimu barang Yono sing doyan kita pake Naudzubillahii bertobat rob. Robbana wa ta rahamna wa ta rahamna wa ta rahamna nabi Allah Adam alaih anamaning istighfali nabi Allah Yunus la ilaha illa anta subhanaka inikundu kuntu <cred tiles> nabi Yunus niku Yunus dilepok nabi Yunus nabi Yunus nabi Yunus nabi nabi Yunus tak jual batang iwa ni, kau buatkan kau melah melah Allah, buatkan. Kusti pulang ikut nabi ini jenengan, kau malah ingetan pulang ke sembahyang, pulang ingetan kau malah korain nak urip pulang jual batang iwa. Buatkan balah nabi Yunus ni, kau katah maus la ilaha illa anta. Buatkan naten kusti ketahui panjenengan ya Allah, Subhana maha suci engkau ya Allah. Engkau tidak mungkin menempatkan hamba mu di tempat yang salah orang mungkin mongsi ngapik kok panggungan ini ngunik kalau kumur boteng di boteng-boten-boten mungkin ini kuntu minat dolimin sekolah sakit ngeru betang ini mergokulo dolim mergokulo boten bener bila sing salah jani kula-kula nyur ngapura ya Allah niku istighfarin Nabi Allah Yunus alaihiss bilo nek sambil berada di dalam perut masalah perut persoalan sambil keadaan urusan sing ruwet Serut apapun urusannya sambian kata maus La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu insya Allah udari di negeri Allah Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma mausnya apa subhanaka minadolimin bahkan sebagian ahli hikmah ngandak, no. Nah, na'ana wong wakton hamil oke okay kehamilanku sampun usia 8 bulan mak katah maus niki la ilaha ilaha anta subhanaka ini kudu menolibin pel pengselawin apa pengatam puluh siji bo peng satu sebuah ya Allah muka-muka kados sini Nabi Allah Yunus maus niki di dengan dalaki saking perutnya ikan iwae selamat Nabi Yunus ya selamat muki-muki jabang bayi singkulah kandut niki di dengan dalakan selamat kolongi selamat ya Allah amin rohma amin rohma amin rohma La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu ya bukan kesin, ulang, berarti tes be dokter dokter oh ini positif alhamdulillah bapak isenang, alhamdulillah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu rahir Gila lagi Hai, hai, 8 bulan sampai mau hai, lahir selamat hai, ini selamat dengan selamat Amin hai, hai, Amin hai, hai, Hasbunallah lujak beling kopi ini kopi kopi oli <laughs> kopi ini nikmat alhamdulillah kalau temen ngunjuk kopi mereka kopi ini gua para wali porowali kalau direk direk mohon apa lu kok wali wali kok seneng kopi bege wali wali ini gua seneng kopi mereka kopi ini ngahan ngantuk penurang ngantuk nek widad ngunjuk kopi penurang apa Nemeh mau cokoran ngujuk nama nemeh mulang ngujuk benulang ngantuk alhamdu bila kopi ini ku dukyu'inu alat to'ah membantu sakit dalam jalan keto'atan datang Allah subhanahu saking niku ku ono wali singkondo mamma dawa fi batnihi asharul minal kohwa sopawang wonge mati nak no watenge ono sisa-sisa kopi insya Allah gak ditakoni malaikat bila ini ono dulurmu mati kayak kopi singakeh gitu tenora cita koni malaikat. loh, lho kok sakit ngotot bik hubunganin apa? mau bik kopi kok orang cita Malaikat malaikat. kopi niku minuman favoritnya para wali wali Allah, ahli dikir, ahli Quran, ahli melek, bengi, niku favorit minumnya kopi. beli anak wong mati kok nabo, petengi a sisa-sisa kopi. malaikat dan berarti ahli dikir, berarti ahli Quran. alhamdulillah, alhamdulillah, bien jaman wali niku dawuh ngoten ikum bian kira-kira tahun 600 hijriah ini saat ini benih kun Wallahuaklam kalau saat ini wong keplek lagi ngomong kopi <laughs> gini apa akhirnya kita buat tetap niatnya kepengen derek para wali-wali niku Allah Alhamdulillah amin Allahumma amin Allahumma derek hamba-hamba Allah engkang soleh bendati hamba ni Gusti Allah engkang soleh amin Allahumma amin Allahumma salliwasalim salim tahi <coughs> wa Nah, perjalanan maleh di Nabi kaleh malaikat Jibril kerungu wong wedok gemborane wong wedok sedhekan yang menyayat hati kanjeng Nabi terenyuh lho iki wong wedok iki kenapa Jibril kok gembore sampai kados ngoten oh niku wong wedon sing disiksa dening malaikat lho la rupane siksaan kados napa kok sampai ning gembor kaya ngoten nan sewu nggih nan sewu nggih nan sewu nggih wong wedok iku wau dijantur terus dijantur jantur iki diapakno Jangan geng beto, jangan geng ngapengising, jangan jengking nanti cantor beto mana, nanti cantor ni udah apa no, ciri, sikil, tawang duver, silaino, anik lu cik cantor, kita panggil, bang itu nih kebo, cik cantor, terus nun sewu, nun sewu, sepi dah meren nun sewu, nonggonye kemaluan nih, pileponi wassisin panas, mau dibilahi dileboni besi sing panas miliknya gembar sampai kayu ngoten, luka di Nabi sampai terenyuh, lho lho gembaran lho lho kok siksa ini ngoten berarti Jibril Napa amali wong wedok niku oh niku gambaran ini siksa ini wang wadon sing duwe sah, tapi isik golek lanangan nak njoba anak berat, anak berat, anak berat, anak berat, teka sing sing di, sing di, kita panggil Ambilah hati-hati. Ayo dijogo kehormatan. Niko Insya Allah Wong Wadon kok menjaga kehormatan. Ayo mamraatin Wong wedok sing copa way. Salat khamsah, salat limang waktu nih genah. Wasamat syahroha, puasa bulan Ramadhan nih genah. wa taat zaujah, taat tanosing lanang. wa hafidot farjaha jogo kehormatani diri. Gede bangi, gede bangi. Salat poso, taat bocu menjaga kehormatan diri, insya Allah tadholul jannah min ayib sya min syaat min abwabil jannah. Berbusuarko Arab milih cokelatwang yang sebelah pundi. Alhamdulillah, aminullah ma. Pulau naik mireng nendelok di hati niki Uba membian ditawani. We milih jadi lanang, mau jadi wadon Pulau milih jadi wadon Kita kira Lima waktu nih kena, poson nih kena. Saben kena betul? genah waktumu kena baton. Alhamdulillah, alhamdulillah, mulai metu sokoman. Niki masjid, niki masjid niki. Nek duhur adan banten. Nah, sambian saking dalam kerongwa adan masjid niki banten. Kerong, bagaimana kerongwa adan dia? Sambian khusus mau itu itu sih, mau itu itu sih. Sambian neng kerongwa adan ribuan. Allahuakbar, Allahuakbar. Allahuakbar, Allahu akbar, Allah akbar. Alhamdulillah, Allah akbar, Allahu Tapi kalau tahu, Tom siang-siang. Ruang hajat Allahu Allah akbar, Allah akbar. Saya betul orang jawab, Allah akbar. Allah sih jawabnya, ya Allah, ya aminin, kami sahatan. Anak <laughs> mana gak, anak? Anak, teka wangi. Oh, teka kafe, gimana gak Sahdan niku sampai jawab iya jadi paidun niku panggilan Allah subhanahu <laughs> sampai naik mireng aje panggilan Allah tenanan, boh jawab tenanan, makin naik sampai memanggil Allah berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim niku memanggil Allah, gila bangi, paling dan palingi keluangan, penyewun paling dengan dipakat seperti jawab itu neng Allah subhanahu wataalla, alhamdulillah, neng naik panggilan Allah kau boh paidun, ya Allah, ya meneh kau pesahdan. Lalu, lemah itu kok mau adan duhur, lembu adan maghrib, teng bulan Ramadan nih ngomong bapak itu? Adan maghrib, teng bulan Ramadan tahu bapak itu? Mau kue malah seneng ngira karuan, adan itu dumper, panganani wis tentek. <laughs> Alhamdulillah, gila baghe! Lani kiwanwaton nih ngomong sholat nih genah, posone genah, toat kali sing lanang. Gila baghe! Menjaga kehormatan diri, kehormatan ini kuti dijaga Kanjeng Nabi tabu, sholawat lan nabi. selalu lan nabi. Sapa njaga ma baina al Siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya? Mulut lidah lisan. Wa ma baina shaqayhi, apa yang ada di antara dua pahanya? Alias kehur kehormatane. Boten digunakake kecuali nang nggone dalan sing diridhani Gusti. Gitu mbagi. Kehormatane dijaga. Tidak digunakan kecuali di jalan yang diri Nigus Allah. Lanang atau wadon, mulutnya dijoko. Orang ngedikan kecuali singapek, sing manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ma. Nikuna ison joko lelesannya dan bisa menjaga kehormatannya. azmanulahul jannah. Tak jamin suarco. Amin ma. amin ma. Amin. Aminullah Joko lelesan amin. Kehormatan. Kita bangkit itu kanji nabi ah, sebagian dari ahlaknya kanji nabi digambar ke wa kana so, sallallahu alaihi wasallam la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa selalu ala nabi selalu so, ala nabi ya nabi salam ala ya rasul ala Kau ya, Habib. Solat. Ya Habib Dan ini kita dikenyuntuh Ayo ngomong sing ape-ape Dan berbuat sing ape Salwa Nabi Salwa Nabi Kadang-kadang kalau -kadang panjangan ini Perbuatannya ape Ini, ini ngomongannya orang ape Ada berapa? Ada berapa? kadang-kadang perbuah apa ini ape nih perbuatannya ni ora ape ano oh ano oh dah kelololornya buatan kangen gitu kita tipe contoh layakulu balayafalu illa makrufa omongan lan perbuatannya apik kabeh soal doa Nabi perbuatan apik, omongan ora apik ini ku contoh wong kelorone ini ku sain buatan sain Ano tonggoni sambian nih sambian pengajian konco muslimatan konco nu NO. kok napa gerah sakit sambian tilek saya bener. Nah mesti ini perbuatan apik tilek wong lorong ini diikuti omongan singape bensing tiri ini ku seneng. Merebungih. Jadi tombol nih alhamdulillah kadang-kadang perbuatan ini tilek wong lorong ini ku say lho sambian kok dangu, ketinggal, tinggini pengajian okay. anu kok puluhan niki sakit, oh masya Allah, sakit nopo, anu kok sanjangi dokter, kenging -keng penyakit kanker sabar, sabar, sabar, terus ikhtiar terus berobat yakin mesti bakal waras gitu ini apa ini omongan saya, betul saya, insya Allah, dengan omongan yang baik Niki jadi tomboni alhamdulillah, alhamdulillah ini orang gerupung, sakit ngorten Kadang-kadang tiga pulau sakit saja dokter kengeng penyakit kanker. Eh, medeni wih! Kanker, masa Allah? Kalau kerja keronconya nih sakit kaya yang seminggu mati. Sampai pemirang dino, pulau gansal di tenggiri kurang kali. Niku omongan genah boyana. Genah boyana. lah omongan ngeetan nih gak sampai metus. Suka mulut yung, Muslim. Amin Allahumma cokong mulut kita nih jangan sampai keluar kalimat-kalimat sing boton saya sing metu kudu kalimat doibah amin, Allahumma. amin, Allahumma. amin Allahumma. Hasbun Allah amin Hasbun Allah hasbunallah hasbunallah yang keluar dari mulut kita usahakan selalu kalimat-kalimat toibah nanti Nabi ini sampai disifat no, Nek ngendikan sing medal ini ku mutiara-mutiara selalu ada Nabi selalu ada Nabi ayo kita tiru Nek ngomong ini ku sing metu sing ape-ape ape. Alhamdulillah. jangan yang menimbulkan fitnah aja sing meninggung perasaan gini bang. Jangan yang memecah belah, omongan sing enak-enak, sing hape-hape, sing lega ke hati ini wong Insya Allah mulia dunia, mulia akhirat, amin wa rahma Amin wa rahma Berganti gini peristiwa Israel wal-Mikrat ini nabi nge-diketai gambaran Ono wong ini ku non-sewu, ilati ini panjang, keser-keser sampai teng lemah Diketok, lagi gunting-gunting ini panas kalau gini rokok merah, berarti bakar geni rokok. kedok, tukul melih kedok melih tukul melih Masya Allah. Niki wong sing gawe ini adu adu. Ana bara, ana bara. Teka, teka. Niki desa apa kok teka gabeh? Komplit geng. Ayo kita bertobat, datang Allah Subhanahu Wa Taala. Asing kau yang ngerti lagi ahlak sing banten saya. Naudzubillahi mindalik. Nah bila para labuh hingga dipun pun mau Allah. Jaga mulut kita don semu. Para ahli hikmah yang, anda, no. yang keluar dari mulut kita keluar saking mulutnya menungso niki bahwa paling berharga di hadapan Allah, dan paling manfaatkan bagi kita niki namung kalimat doyibah, nabo? Kalimat, ucapan yang baik, ucapan yang baik datang Allah nabo dikirim Allah bertasbih kepada Allah, bertahmid, tahlil, marangku, s.a.w. Wow, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, ila bi'illahi, bertasbih, bertahmid, tahlil, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, laceng, istighfar barangkali ya Allah niku kalimat taibah mau cakoran gimana bang eh sampaiin sahabat tidak mau cakoran betul, mau cakoran gih ayo sak keluarga sahabat tidak mau cakoran, sampaiin kepengen merubah omahmu jadi omah sing berkah pengen betul, pengen betul, nek omah ini ku, omah yang berkah, insya Allah manggon omah niku melu keberkahan, amin tuh omah, bapak enggennah, bokeh, anak-anak eh Alhamdulillah Pengen betul ngoten. Apa pengen selasih jianah sing yakna Hah Bang lah sing wedok genah, Sing lanang yakna Film. Oh, Kita kepengen genah Bujung genah Anak kita gena. Tekan putu-putu kabeng kita di genah Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin kalau cerita ini Kehebatan ini wong soleh wong genah Okay. wong kenah niku sampai mangke narik kok kancing Nabi Isra soan datang Allah Subhanahu Wa Taala oleh cipratan barokai. Wong kenah niku. amin Aminudaulah. Bila kita kepengen kafe, jadi wong apa? Nah, sing ukurane wong kenah niku apa? Wong kenah niku. Tinggi kusi Allah hubungannya saya. Tinggi nih sak po do po dong gitu saya. Bik konco, bik dulur, bik tonggo, bik sinter mawon saya. Alhamdulillah berikolnah beriki. Nikuj nah, ini wong genah, kita panggil berkoonten tiang sing solat istimewa, jamaah, orang tahu tinggal bersolat ke wiridan, iboh, ilmu sampai terus baik betul. <tutup> nah, sedihnya betina telungcus istimewa, tapi naik kali wong tuan ini ngomong orang enak, anak berat, anak berat, anak maning, kita panggil, kita panggil. Poso seneng ke lancar, poso lo hebat. Nopomali nah, hebat, sholatnya hebat, Masya Allah, ziarah-ziarah wali songo, wis, tidak perlu wali patang puluh, rambung songo, kita bagi, tapi non-sewu, nek ngomong kali tonggoni, kali konconi, sing larak nuwati, anak-anak, anak-anak, ahlakeng genah, ning cangkeme, ora, kita bagi, Alhamdulillah, ayo kita sing genah kabeh, Amin Allah ma Amin Allah ma yang paling berharga keluar dari mulut kita namung kalimah toibah dikirmu marang syia Allah berharga di hadapan Allah bermanfaat gawe awakmu datang kanjing Nabi nopo kalimat toibah solawatmu tengkanjing Nabi datang sak bodoh-bodoh ngomongmu sing lan sing manfaat Alhamdul Alhamdul niku yang akan berharga sakliani niku sing metu sokot tutu'e menungso ora noragani Napa yang keluar dari mulutnya manusia? Salingan kalimat taubah itu, itu mu garu itu netawan larang di. Larang we tawon. Tawan niku sak kilo, nosing sak botol, nosing pitung atau sak ketewu atau sak yuto. Itu mu bilah. Orapayu, we sorapayu salah doko marakno no perkoro. Gita bangkit, anak tanggul lewat. Tuh, perkoro betul. Allah, oh dengan keluhanku sampai onten. Anak ibu nihku gadah, anak wedok ayu, anak ayu genah, usikilibai kirokapeh. Anak wedok apa? Ayu. Dilamar kali bocah lanang bocah iseng genah, iseng lamar, genah pendidikannya genah, kerjaannya genah, ahlaknya genah, masya Allah. Saking seneng ibu ini ki, matur motor tengini, baik bocah wedoiku, bapak iseng, bapak ibu nih alhamdulillah. Lamaran balik Kalau kenapa? yang keluar dari mulutnya manusia yang paling berharga Ayo berusaha kita. Nangkuri Allah dikir tasbih tahmid dengan diri Nabi berselawat dengan saat ngomong sing enak-enak sing hp-hp. amin tholma, aminul tholma. Kalau loh yang dipun pon Allah sing nomor loro yang metu sokom mulutnya menungso saat liani itu no iler, iler mu kalau iler walet larang di. Walet musak kilo sepuluh juta 15 juta iler mu Orang Nek niku payu, negiler menungsuan, negu payu, negu kiai kiai sing gadah pondok, negu suge suge. Gimana bang? Negu santri ini turu takday batok ini. Das, das das das das. Santri negu angiler bahan terenggok. Gimana bang? Kalau gada tengoman, negu beberapa santri tak tukokno bantal putih bersih anyar. Seminggu kalau tili ini irian Sumatera. Itu komplit gambarnya, masya Allah. Gimana bang? dan ya, iku naik payu nih ugi ukiyai-kiyai gini maki sayangnya kau orang apa alhamdulillah Nilo, ayo yang bayu hanya dikirmu, hanya selawatmu, hanya omonganmu sing api omongan sing api ini sing koulun ma'ruf, omongan sing ini sing pripun bib kadang-kadang omongan ini ku bener, tapi orang api, ojo diucap no. bener tapi orang ape. jangan diucapkan, gini maki contoh sampai dikabari, Yuk. Sampai biarkan tahu dong, no, gue de kampung ngeking gue tong gomu senok kampung, gue se toyo, loh mesinnya kan ina di lah, wah ina ilahi. Ani gue seng ape, gini bang gue, ani gue boten, wes waya ayo. Tong gomu gue se toyo, wes waya to ayo, wes pendok. No. Ini bener dong mati, gue antian wes waya ayo. Ini nih bawa omong dong, ngelaraan no mati. Ngelara gini bang gue, gini bang gue, ani gue sampai ke aolah, kata kotor ngotan nih gue boten nih Ayo kita selalu berucap yang baik-baik, seng orang larang no mati. Amin, udah Amin rohma amin rohma saliwasalim salim salim salim man wal apalane wae ayu mamroatin wa wedok endi wae sapa wae syaraté beriman salat khomsaha salat limang waktuné genah puasa math syahruha puasa ramadane genah wa hafizat ba'ta'at zaujaha taat karo sing lanang wa hafizat farjaha lan menjaga kehormatan dan kesucian dirinya tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at min abwabil jannah mlebu swarga arep milih mlebu saka lawang sing sebelah ngendi alhamdulillah alhamdulillah neng jaga kehormatan diri ngira pamenggi diantara menjaga kehormatan diri napa wa niki sakniki katah waanan ngira pamenggi katah mboten kami telah perhatikan berapa banyak rumah tangga sing maunit tentrem jadi gegeran goro-goro WA. Ada apa? Ada apa? Bila hati-hati menggunakan kemajuan teknologi, gawesi manfaat atau gawesi madorot. Na'udhu billahi nendalik. Amin atau rumah. Amin atau rumah. Binten katai rumah tangga sing tentrem jadi hancur gara-gara WA. Gini apa Mila Bila ojo wianan kali sembarangan uang. Gini apa aja sembarangan yang kita tadi pintu masuknya setan na'udhubillahi Insya Allah menjaga kehormatan diri termasuk menjaga kehormatan diri wow. jangan WA kepada sembarang orang WA ba, kalau wong yang anjan kenal dulurmu kancamu, sing kenal sing orang kurang ajar mulai kurang ajar blokir bagi? Insya Allah selamat rumah tanggamu Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Nah peralawuh hingga dipun mulia akan Allah juga termasuk menjaga kehormatan diri caramu berpakaian. Nggih, ajining manungsa niku saka Caramu berpakaian itu menjaga kehormatan diri. Sampeyan nganggo pakaian wong wadon kok kanjengna agama Islam niku lembang menghormati wong wadon istimewa. Ngerti, Pak? Ajarane kanjeng Nabi lembang menghormati wong wedok istimewa. Wis dikon nutup aurat, isih melih, Tidak sembarangan nutup aurat. Jika ndak nol, saya tiallah umat di zamanun, sok ben bakal teko tentang umatku kusi zaman akhew wong wadon kita e pakaian tapi udoh, kita e udah, tapi nganggo nganggo pakaian tapi udoh tapi nganggo nganggo pakaian tapi Res terus terus nongol. G, tapi pun topik, bong pakaian kok udoh-udoh kok nganggo pakaian lo, ah nopo ngaji nabi sing dabuh kok, gimana begini? bila kita jaga rumah tangga kita, ora orang koyong noten, aminullah amin aminullah ma, bongbaton nganggo pakaian sing bahani tipis-tipis, kain ini niku tipis, sampai ketok jeruani nih, kali udoh, gini bang oh, nganggo pakaian tipis-tipis sampai ketok jeruani masya Allah, niku nganggo pakaian tapi apa, udah, naudzubillahih. Nah, ayo, aku pakai dengan bahan yang tebel-tebel sumuk, babe. oh, apa-apa sumuk, tapi tutup aurat, alhamdulillah, alhamdulillah, tutup aurat dan menjaga kehormatan kita, gini bangke. Nomor loro, anak sing pakai kandel, kaosnya kandel, celanane kandel, tapi ngapet, anak berak, ini ku haram. gini Sampai siwa lanang kepala rumah tangga Elek na no, bujumu anakmu wedok Toto na no, no jono singkoyongoten Amin untuk rumah Amin untuk rumah Bapaknya -bapak, genah eh, ahli jamaah Temasjid ahli pengajian Seneng pondok pesantren seneng kiai Kok buju ni ngangguni celono Ngapret kau si Waduh medeni Gila apa lagi Lho kok ndak boleh kenapa? Tadi yang enggak boleh kan yang tipis-tipis. Lah sak niki sing ngapret-ngapret tebel-tebel kok sing ora entuk mboten kandele. Ngaprete. Nggih. Mergo wong wadon kok nganggu sing ngapret-ngapret, nganggo celana ngapret, kaos ngapret. Nun sewu, tikungan-tikungan ketok kabeh. hahaha ha ha apa iki? Menggok tengen, menggok kiwa, munggah cithik medhun neng kene ketok kabeh. Nggih. Dan Niko mengganggu jalannya revolusi. Gitu bang ya. Pengolahanan mau pakai darah Anda lah kau yang nge-unggah. Ini tipe blok. Nah untuk birahi. Intan ya. Biro sampean. Ini anakmu wedok mulai seneng kau yang ngotot. Dia dek. No. Dikerasi. Betul-betul disaniki. betul keras. Betul zakat. Gitu bang ya. Dikerasi. Oso. Kakak no. Ini kakak no. Neng Kusyolo. Gue kumiharam. Betul kuno. Gue jumbo. Tikrasim, Insya Allah rumah tanggamu selamat. Amin amin doauma, amin Allahumma asantas, wa minkas wa ilaika salam, abad filnal. Allahumma antas Wa minkas Fahayyinah Issalam Wa adhafilnal Sing ajib niku di akhir zaman ini Kata Wong Lanang Delok sing waton, bujuni, anak waton, ngaku pakaian sing orang genah, orang iso ngelik no, oh nganang oh, pah poh, alno oh, berak, alno oh, berak, aja oh, aja termasuk sampean. <laughs> gini lagi, bujuni ngaku pakaian boten genah, bujuni pergaulan ngomongnya orang genah, wi anan orang genah, boten iso ngelit no, gih sambian tanggung. Harjalu kauwamu naalan nisa ikut tanggung jawab sampai somben di hadapan Allah Subhanahu. Aja sembarangan. Gila bangi, gila bangi. Insya Allah nih sampai selamat nata rumah tanggamu, selamat akhiratmu Aminullah ma, aminullah Ya arhamar rahimin ya arhamar barre nah, rumah tangga ahli bait niku ditata akhlake kangge akhlake Kanjeng Nabi. Pagiyane genah nutup aurat. Ngira mengki. Ukinon sewu, rumah tangga dijadikan rumah yang penuh cara Carane pripun beb dawuhe Kanjeng Nabi? Shalawat Nabi. Shalawat Nabi. Innal bait innal bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Omah oh, sing tigo mojok Quran tigo deres Quran samben waktu maghrib deres Quran samben mojok puju mu mochang. anakmu anak mu ketang orang sama krok sama krok betul apa napa sak lembar sak lembar orang apa apa syukuri solwehakeh alhamdulillah kita bangkit dan itu samben dino samben waktu maghrib sama krok sambian puju anak terus tapi ajeknya itu omah sambian niku memancarkan cahaya amin tuh oma amin oma memancarkan apa didelok kali malaikat sing nongduren, dijeleng kali malaikat sing nongduren dulu. Gua maksud apa? Gua maksud kok bercahaya kayak gini sampean teng bumi niki dijelok lintang teng langit. Padang belum? Padang belum? Saking padangnya sampai bintang kecil di langit, terus amat. Ora oh, iso ora iso. Wong <tuh> terbang kok be menari. Tibo sampean. Gitu. Ngene panggil. Sampeyan delok lintang nang no langit sing padha niku pengen marani mriku. Ngene ta nggih? Lah malaikat sing delok omahmu padang berkah bacaan Quran-Quran niku wau, wow, nggih ngoten. Aku ingin masuk ke rumah itu. Alhamdulillah. Malaikat mlebu teng omah yang sampean dari omah sampean dileboni Malaikat gawa rahmat saking Allah Amin singgawa berkah saking Allah Amin Omahmu akan berubah sing maune orapik orapik semingkir kabeh jadi Omah sing berkah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Allah Amin Amin biasa noteng Omah niku sammen deres al -Qur. Orang kita yang sak makro, sama kro. Bahkan telung ayat, telung ayat gak bobot timbang orak babar. <tos> Nauzubillahi mindali. Bila perlu labuh, omah kita digawe omah sing berkah. Insya Allah malaikat lebut omah kita gawe rahmat, gawe berkah saking Allah. Sing ora pe, ora pe tengomah nikuh semingkir capeh. Aminullah ma. Bucu sing ngamuan omah, Anak berak, anak berak. Eh, mungkin situasi omah panas, bucumu ngamuan. Belok sampai nuker keten, hmm, kujuara meledak rasanya gitu. Bangi. Nah, ini situasi panas sih, dihilangkan dengan malaikat yang masuk, gowo berkah saking Allah dihilangkan jadi genah kape. Harmonis, sakinah, mawadah, amin udah amin udah umah. ayo kita ojo pernah pedot mojo al Alkor. Gak tau bang ya, mojo ngerti arti ini, orang ngerti arti ini tetep berpahala. Alhamdulillah. Tumus niku sampai amini ngerti artinya orang ngerti artinya, tetep tumus hasilnya deh, amin tau mah? Um, ngerti artinya kok tumus, tumus niku rahmati ku Allah. Untung cerita. Habib, sudah asmane Habib Umar, itu hadramut niku. lo. Hadramut niku kira-kira kidul -kira, Karanganyar. Karanganyar niku kidul terus, niku hadramut, hadramut niku untuk kota sing denger tarim tarim niku kota sing tombeliku hampir sakota niku wali allah kape, masya allah sakota kau wali kape, kau wong kene sakota sekti kape, rujai beling, Gitu bang, ini kita nghadramut niku kota niku wali allah kape, ini niku hape uman niku dakwah tentang daerah Afrika, dakwah tentang daerah Afrika, saya nghadramut belum mau Afrika, dakwah tentang mereka Sisi dino naik kopi ambai dakwah temenika onten pengusaha sing duit masalah soan bib kalau ini gadah masalah apa masalahmu kalau ini konek ku kalau ini pengusaha bib dua-dual do, mebel nek kalau hitung pendak minggu ini ku naik gak barangkulo sing hilang kursi hilang, meja hilang, apa apa duitku lah sing hilang onten niku sabun minggu bib wadah hilang ya bib Masya Allah beripun sakit diparingi kursi Allah supaya sakit napa aman kape barang aman duit gak aman lah Abim ini kudawuh wes gini aik wes angger meh turun membuka toko mau cajat kursi manggil emeh turun dong omah mau cajat kursi ghe wes ghe nggak tentak Abim ghe wes Habib kondur teng apa, atur rambut kira-kira orang tahun duki melihat teng daerah niku dua tahun pun kondur dua tahun teko melihat teng daerah niku lah ponsel dikai ijazah mau cajat kursi niku bilang oh Habib mariku kudawuh bian singmaring aku ijazah mau cahaya kursi sampai toko kuaman barangnya utuh duitnya utuh niku rawa aku tak dilek ah tak matur nukun sowan sampe nsinten kalau gulan-gulan gulan gulian nanti sowan lagi bib kalau sambat kali jengan nek toko kurang niku barangnya mesti warna sing elok-kelong duitnya sekelong dengan dahwi kan mau cahaya kursi Alhamdulillah Sani utuh alhamdulillah wes lemu dungot ipon isya fa kusyolo alhamdulillah habibit takon lelemu mocho ain kursi kupengpiro wah penglima wah ping mojel kursi punya lima kursi ping kursi kursi kursi kursi kok ngono kursi ngerti senajan ora ngerti senajan salah Orang ngerti tetep dijabah kali Allah subhanahu wa taala alhamdulillah alhamdulillah aminallah rahmat Allah niat Sengojo nyalah nyala ki. Bukan bakal dikobol Gak no. Gila ini? gila apa Soan kiai didawi kiai Gak apa? selawat Selawat selawat selawat selawat selawat selawat selawat Dawi kan mau selawat. selawat Selawat selawat selawat Oh marah dikaplok malaikat ikat Gak apa ini? orang ngerti senajan salah Tetap dipun ijabah kursi Allah alhamdulillah. Alhamdul Bila tiang dungu datang kursi Allah Ampun jiri atin Untuk Allah Wa antum muqinu nabil ijabah Nuwun marang Gusti Allah, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin Gusti Allah mesti bakal ngijabahi. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, cerita niku wow, terus berlanjut sampai Kanjeng Nabi munggah dengan Sidratul Muntaha. Lho, tembre iku nggih pelajaran akhlak sing hecemewah. Malaikat Jibril niku tiap munggah nang nggone langit sap niki 1, 2, 3, 4, enam pintu. 7 niku mesti ketuk-ketuk pintunya langit. Ana sing jaga niku ora kok walaupun malaikat jibril niki istilahhe koordinatore malaikat terus mlebune blung blung blung blung mboten tetep nggih adab niku nggih pelajaran nggih kula njenengan nek arep mbebu omahe oh wong ya nganggo tata krama ngene mbenge ngene mbenge senajan omahe tanggamu buka lawange aja anger mo buka blak aja tetep ngangge tap tap tap tap nggih salam ping telu kok ora dijawab boleh Ojong ngel salam petelurat sih wah piblat turungi turu gitu turu terus bingung lawang kamari udah kenal kita bangkit kita bangkit iya naik DW pas apa turu naik pas ora turu pas pertandingan gulat lamaran fitnah kita bangkit betul kenal kita tidak boleh serundal serundul motor kape ono toto kromo nih alhamdulillah alhamdulillah berkah insyaallah Adab ahlak sing ape ini gue ku udah dikunci kesuksesan stony, amin udah oma. Nih sampe nge- nge- ahlak saya sae, stony usahane sampean sukses, alhandu. Nih ahlak ngurape, ora bakal sukses. Gini apa nih? Gini apa nih? Oke, itu contoh. Sampean mertamu no omae oh wong suk, gih, bleked, druk. Kursi nitir gak ada satu syuting. Toplesy itu, toplesy ini gue si cisa ket nyiuto, gue duit buat tempat buat plastik terus sentet, buat plastik sentet tembel isolasi tutupi koran, nah, isini marneng sih, kita begin, ini wong suki, toples ini gue lagi seket saya isini panganan panganan luar negeri, masya Allah, pertamugi ngejak konjemu, konjani sampaian gue pun jawil jawil, wah ini tiang enggak no. Sing pojok tak pangan sih, loro bis terus sampai entek taratan wah masya Allah Lagak sing dua rumah ini ku medel sampean diperlakukan oraape, sange bundi gol sange tanah sario oh, tanah sari Ini mau ngomong dibadak, mau lebih badak belum pernah ngontal kayak gitu, ental, ini panganan sekolah luar negeri kabeh pengalaman pembunggur umur darah, badak, badak, lebih Kira-kira sekolah e, lumahan, mbak Ini sekolah lumahan, mbak tadi besoknya kepengen mangan panganannya kepengen mangan wonging. Yeah. Gede bagi mereka ahlaknya buatan saing gini bagi sesok sampai mertamu naumai no wong sederhana toplesnya kayak obyekmu plastik sentet tempel apa tutupi apa isinya Marteng. Lemu mertamu ini ngejak mbahmu yang umur walau puluh tahun Baik seumur umur walau puluh tahun itu jiviti sambian mulih mulih mulih Nah, ngomong bascilok panganan ini, rano sing serdi dipangan mulih, mulih, mulih, mulih. kok sing di rumah niku metu ah laki saya sampai nti aja ini, saya pun di, saya tanah sari, oh gegege, duluan ge, monggo monggo, sahutan nih dijarah, monggo monggo monggo, monggo bah musik mau derat doyan niku nyawak mar neng, langsung pom pom bus, sampai sore ini buat terlebak, ge, sampai sore ini buat terlebak, ma shalallahu, bah dilepah tambah. Ora kita Allah selalu memakai akhlak sing Alhamdulillah. Alhamdulillah. Den urusan kita niku sukses. Amin Amin Amin rohma. Shalih Nah, terus berjalanan kanji Nabi sampai tekan berpulangit sisi luruh telur ketemu Nabi langit sisi ketemu Nabi bulan telur ketemu sampai sing paling dulu ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihis salam sampai kemudian tekan tong sidratul muntaha lah kanji Nabi waktu dengar sebuah kursi Allah maus nopo singkulon dengan diken maus nari kau sholat attahiyyatul mubarakatus salawatut Assalamualaikum, ya Allah, malingi salam datang diri Nabi. Assalamualaikum, Ayyuhan Nabi As wa rahmatullahi. Terus kaji Nabi, mangsuli. Assalamualaikum ala warahmatullahi. Ya Allah, mungkin-mungkin salam saking panji dengan yang amat amat berharga, amat amat mulia niku. namung hamba panji dengan engkang Alhamdulillah. Nira hambani Gusti Allah sing saleh melu kecipratan salame Kanjeng Nabi. Sallu alai Nabi. Salame Gusti Allah teteng Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. G zaman kajing nabi, g zaman bien, ala ibadillahis zaman saat dudungi kajing nabi, zaman kanjeng nabi sampai sahabat dan kajing nabi, sampai dinonihi, sedoyo hamba Allah sing soleh, kecipratan Allah tentang kanjeng nabi, berga penyubuhne kajing nabi, shallallahu alaihi assalamu alaina wa waala ibadillahis katun kape, kita begini, kok sampeyan menjadi hamba sing soleh? hubunganmu berkursi Allah saya besak podong-podong saya sampai oleh berkai salam Allah tengah di nabi niku ku waw. Amin untuk ma Amin untuk ma kau sampai dia pokoknya hamba Allah sing shaleh ayo dodati wong sing soleh. wong sing gen alhamdulillah, alhamdul Amin untuk ma Amin Allah ma ya pola wongkandipun muliakan Allah jadi wong genah niku ku mau disamping oleh berkah saking Allah melalui Kanjeng Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholih sampean nggih gendah niku mulya donya mulya ah kira pange kira pange mila ayo kita berusaha dadi hamba Allah sing soleh tenggusti Allah saya teng sak podo-podo sae alhamdulillah nah dadi ana jenazah niku lak ditakoni mesti jenazah berangkat niku wis ditakoni saya napa won nggih nggih ta mriki ngoten boten Nah, saya nabawon saya saya nabawon saya saya nabawon saya. Saya, saya alhamdulillah nabi dibudal ke diberangkat ke beliau naon pita konan katut ngoten sampai nol jangkir gembor sae. saya nabawon saya beliau nol malaikat nunggu nol malaikat ningun nyatot ne anjir almarhum niku uang ape we dijarut oh yo iki bolon iki uang ape ne almarhum ternyata uang ora ape kok sampai gembor sae, bahaya we saya ngebawa saya, mau oh, malaikatnya, eh ki poloni, eh, mau gigi, mau gak, nah, kain gembor apa, oh berarti ki poloni, yo oh, chatat weh, oke, nah untuk pilai, tapi pun pip, aneh wani, sampai ngegembor, saya ngebawa awan, awan aneh wani, panimadan, wah, wadah enak, pip, sebelah kula puloi, peni, kok, main kurang gembor, awan, ini nak marak perkara, ya ucon gembor, awan, ucon gembor, saya, sing mirip, mirip. Saya nabawan Kai, kelakuannya ya si, koyok Kai. Gini pagi, nanti gue selamat sampai daripada yang gembor. Abon manggil niku bong HP, neng gembor saya niku bong abon. Gini pagi, neng neng sama nero niku anten bong saya, ah laki HP, ibadah yang ga HP, sampai yang gembor. Soi, soi, alhamdulillah, amin udah omah, amin udah namir dadihin wong saya tengpun di mawan kapanpun terhadap siapapun ngomong ngape, berbuat ngape, dadi wong ngape. Alhamdulillah Aminur Rahma Aminur Terus kajian Nabi sampai pikantuk saya kusya dawuh kan ngerjaan sholat 50 waktu ikutnya kira-kira sido sekat waktu kajian Nabi buatan nyuwunake syafaat dan kusya Allah yontek ewan lanangir aku berkataan gue. Saya nggak kayak kato, hayalah sola, copot neng, hayalah salah, terus katra, muka muncul, muka muncul terus, gini apa nih? Tapi dari 50 waktu nih, ku, ku sialo, paring, penyubuni kan nabi, jadi 5 waktu. 5 waktu, ganjaran nih, koyok 50 waktu, Alhamdulillah berkat penyubuni, syafaatnya kan nabi, wal, habibul, Turja Aja nabi il Mustafa wa kafirana al karimi maula. Kajeng Nabi nari kau didawah kusialoh lima puluh waktu buat tenar te nolak buat tenar te bantah, bantah. salu ada Nabi, salu ada Nabi. Neng nari kau dieling neng kajeng Nabi Allah Musa, nah umatin jenggan buat tenar te sakit. Nah pembeli tiang mud ini, beri, beli beling orang bisa. Wah. Mampu niku 50 waktu niku Nah naliku disenggol kan Kanjig Nabi mampu ngekiat Nik awae kanjig Nabi Seket wakdal mampu Saluh ada Nabi Saluh ada Nabi Kanjig Nabi niku sholat sampe sukune bengkak kok Gini apa nge Gini apa nge sing sholat sampe sukune bengkak Ano Utawas bengkak sih sampe sholat Kanjig Nabi niku saking katai sholat sampe sukune napa Nek Nekmu 55 waktu nih, ku kecil. Gih, tapi nanti ku nabi emot disenggol umat, ih. Umatnya yang didengar, yang bakal mampu. Nih, inna umatnya bakal latu Umatmu gak mampu. Disenggol umatnya, yang buatan kuat akan dihadapi. Kalau ku sayangi akan dihadapi, datang umatnya. Selalu ada nabi. Selalu ada nabi. Disuruh nongkringan nanti dengan Allah, subhanahu ya Allah mungkin umat allah ya Allah kagek umat orang jaluk gawe awa'i botan suatu Nabi Hai nubun kagem napa ya Allah mungkin-mungkin sengsak kemenikupan dengan parangi keringanan kagem umatku lah ya Allah ya wis atang berolima tiba, tiba sekawan dosok hangsal sekawan dosok hangsal kanji Nabi ketemu oleh Nabi Musa inna umat akalatutiku umatmu gak mampu new one mulai new one mulai ya Allah petang sekawan dosok kang sangi betul engkian siapa sekawan dosok terus munggah petun yes petang puluh munggah petun mulai ya yes terus limo munggok terus puluh selawe long puluh lima las lima, sampai tekan apa lima, tekan lima kang sal itu nabi dari nabi Musa dia ngomong ina umat takalatu tiku umatmu gak mampu yes Musa yes aku isin karu khusyoloh masuk kok proposal terus selain nabi selain nabi ini anak berasing proposal terus anak izin kalau kali khususnya Allah 5 itu niku kanding nabi minggah meleh nyuwun meleh kali khususnya Allah botan kok mergo di setap kali khususnya Allah minggah minggah cerita Muhammad aja munggah meneh cukup 5 wai minggah ini kanding nabi izin itu Rabbi aku izin kali khususnya Allah Masya Allah selalu al nabi ini ahlaknya kanding nabi anak al haya ilallah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala <laughs> nabi isin. terus sowan mele ya Allah mungkin kepanjangan parangikirin kanan sekawan kangsal niku abot ya Allah mungkin paringi mungkin ya usah salat sisan so, petang lima petang lima kok meneh los ora usah sholat, Siempor si orang, si kodok. Biar kok orang ngotot, ke? Ambu mui, yes limau ini jalak no. Alhamdulillah, insyaallah Allah dari selamat milyon dunia akhirat. Amin Notohma, Amin Notohma, Amin Notohma. Solat ke genah, ahlak ke genah. Kita bangkit. Hubungannya kalau porok kiai, porok ulama genah. insyaallah anak-anakmu dong genah. Alhamdulillah beras Quran saben dalu, Insya Allah Omahmu oh, padang jadi sobonane malaikat. Alhamdulillah, Aminullah, Aminullah. Pun niku mau sakit tulah tulakan, Insya Allah niku saben sakit ngelampai ke atas ngotot. Niki tanahmu niku dari tanah sing sari tenanan. Aminullah, Aminullah. Bangko saran-saran takjak mengucap ke kalimat tauhid bareng-bareng, sing buanter matane merem di lepoanoteng hati, Kamen nirakna kula. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha naba'u insyaallah minallaminin amin amin amin Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas aslih, nambahumah wajah, al nasalihin aslih, nambahumah rahim Rabbana atina aslih, nambahumah wajah, wa nasalihin aslih, nambahumah wajah, al nasalihin aslih, nambahumah wajah, al nasalihin aslih, nambahumah wa al nasalihin aslih, nambahumah lil al imama aslih, nambahumah wajah, al al nasalihin aslih, aslih, nambahumah wajah, al nasalihin aslih, salihin hadina muhtadin gairadalin walamudillin birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa kina birahmatika sharra ma qadait wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula, wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil alim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam alamin saat ada kondur sampai yang tak tinggal itu Purun betul? kurang betul? panggil kurau WAK tinggini, siten sing kira-kira jenengan kafe gampang nyune kayak Pak Iyai siten ha? Pak Abdullah Hasbullah kurau WAK teng siten kira-kira Heh? Kepala desa, Budi kepala desa, Budi Pak lurah, gih, Budi Pak lurah, ah gih Pak lurah, makai ah, kalau WA Teng Pak lurah sampai nyuwon Teng Pak lurah tuhaniku kan gimana po? Kanggendung aki anak keturunan benti paringi begus jolang genah-genah, alhamdulillah, alhamdulillah, Niku sampai wocok. Allahumma inna kawab tali ya Allah panjangan sabun bareng datang kuro sebut asmani anak-anak didengar -anak ne anaknya rolah sebut jendengi kabeh pak joni ini gua ngebeli di tunggal no wes insya Allah di palingi ku keturunan sing genah-genah aminullahumma aminullahumma di wocot tiap pak doa salat kersom betul ne sampai nora gelem sing takwayo sampean anakmu nang wacana nang ben wong genah. Sampai napa anakmu? Eh, insyaallah Amin am sing kata, Wallahu ila alaikum warahmatullahi wabarakatuh.